ekonomi belajar negara-negara terus apa lagi? ini pelajaran kalian sendiri loh belajar geografi apa? geografi nah geografi itu negara-negara ya itu namanya geo geografi terus apa lagi? kewirausahaan kewirausahaan tuh bukan IPS jadi ya, ya. yang lain dulu, yang lain dulu. Kewirausahaan tuh masuknya ekonomi. Jadi udah jadi satu. Terus apa lagi? Kalau di kalau kalian anak IPS, belajar IPS, itu diajari ini enggak? Diajarin apa? Kerajaan-kerajaan zaman dulu enggak? Sejarah. Nah bagus. Jadi sejarah itu masuknya adalah ip ips. Nah nanti kalau kalian sudah dewasa seperti Mbak Raihana, itu nanti dipecah. Ada ekonomi sendiri, geografi sendiri, sejarah sendiri, gitu ya. Nah adek-adek ini adalah pelajaran apa? Ips, social science. Nah jadi kalau ditanya what is social science, gitu ya. Kalau kalian ditanya sama guru kalian gitu atau Keluarga kalian, what is social science? Artinya apa? Apa ini social science? Apa itu social science? Jawabnya, social science talks about ekonomi, geografi, and sejarah bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Sejarah. His history. Ah history, good. Nah, coba. Nah di sini ada kata talks about. Artinya apa? Membah, membahas. Nah, jadi kalau misalkan ditanya what is social science? Jawabnya social science talks about economy, geography and his and history. Nah, coba yuk ditirukan. Social science talks about Social science, tax, about economy, economy, geography, Ge geography, geo. geo, bilangnya, geo, geografi, ya. geografi, geografi, and, and history. Good. Bagus, bagus, geography. Sanza sama Didi ya, Sanza Raihana Didi, bagus kalian bertiga. Nah, coba lanjut lagi ya, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin. Science, nah tadi ada social science, sekarang ngomongin science. Science itu apa? Berarti ada lawan katanya, so, IP, IPs. Apa IPA? IPA bagus mm -hmm. kalau science itu IPA ya. Nah, kalau, kalau mata pelajaran IPA itu bahas apa aja? Coba fisika, fisika oke okay, bagus. Fisik terus apa lagi? Okay. Matematika. Matematika beda lagi ya. Kalau matematika itu beda mata pelajaran kayaknya. Ya. Apalagi fisika. Ngapain apa Coba aja deh. Biologi. Bagus biologi. Apalagi? Kimia. Kimia. Nah kimia itu bahasa Inggrisnya chemis. hmm. chemistry. Chemistry. Okay. Chemistry itu artinya apa? Kimi, kimia. kimia, ya jadi kalau adik-adik nanti kalau daftar sekolahan atau lihat-lihat apa gitu lihat buku baca buku ada kata chemistry, itu artinya adalah kimia, kimia, ya terus apalagi bagus yuk fisika, biologi, kimia, astronomi, hmm, oke okay, astronomi boleh, astronomi boleh. Oke, ini ya, Coba berarti bagaimana? Science, kalau dibuat kalimat, bagaimana? Science talks about, bagus talks about physics, ya, physics, biology, chemistry, and astro astronomy. Nah, coba ya, coba dibaca bareng-bareng yuk. Uh, sini, uh, siapa uh, Raihana dulu ya? Coba. Science, talk about... Terus? By fisik. Fisik bacanya. About fisik, biologi, chemistry, and astronomy. Oke, okay, coba dirukan Mas Bakti ya. Semuanya ya. Biology. Biology. Biologi. Nah, bukan biologi ya, tapi bio. Biology. Oke, okay, good ya. Oke, okay, coba sekarang Sanjayo. Science science out about bagus v p p6 p6 biology biology logi g biology chemistry chemistry and astronomy oke okay. good boleh ya oke okay. jadi seperti itu ya nah adik-adik ingat talks about itu artinya apa mem membahas, membahas. Jadi kalau kalian ditanya pelajaran apa itu ngomongin apa sih, misalkan ditanya sama bule gitu ya, itu pelajaran apa sih? Jawabnya seperti ini. Talks about apa, ya. Nah sekarang coba ya, kita satu-satu ya. Kemarin kebetulan yang datang sedikit, Mas Bakti ulang nggak apa-apa. Coba ya. Sekarang ke salah satu ya. What is uh, PKN atau PPKN? what is PKN. Nah, coba Mas Bakti tanya ke ini ya, tanya ke Didi. Coba Didi bahasa Indonesia dulu aja, nggak apa-apa. Didi kalau PKN tuh bahasa apa aja, Didi? PKN. Ada kan mata mata pelajaran PKN di tempat Didi ada? Ada. Ada ya, oke bagus. Karena bapak kurikulumnya kan beda-beda. Coba yuk PKN itu bahas apa aja? coba diingat ingat yuk, PKN itu bahas apa aja Pancasila Oke, okay, Pancasila bagus Mas Bakri tulis bahasa Indonesia dulu ya terus apa lagi hmm. pendidikan kewarganegaraan kewarganegaraan itu bahasa Inggrisnya civil ya civil uh, Civil gitu aja, civil, uh, civic ya, civic duties, oke, okay, terus lesson boleh hmm. jadi aja, terus hmm. kalau di PPKN tuh diajarin moral nggak, uh, etik, moral gitu nggak? Diajarin. Nah, berarti moral and eh etika Etik, bahasa Inggrisnya ya Etik. coba Pak berarti gimana bahasa Inggrisnya PKN ya TKN house eh PKN house about, about Pancasila ah, bagus Cefik. Eh, civic lessons, lessons, moral and ethics. bagus ya. Pancasila. coba. Uh, sorry, PKN talks, PKN, about, talks Pancasila, about Pancasila. Pancasila. Civic lessons. Civic lesson, moral, moral and ethics. ethic Civic lesson itu artinya apa? Pendidikan keluarga, Depen, keluarga, keluarga negara. Depan. Keluarga negara itu bahasa Inggrisnya civic, ya. Civic. Nah, moral sama etik. Karena kalau kalian di belajar PKN kan diajari ini kan, diajari apa? berkata jujur, berkata sikap bersikap segala macam itu namanya moral dan dan etik, etik. Ya. Oke, okay, ini ya, berarti ya. Good, bagus. Oke. Okay, bagus uh, ini. Uh, didik, sekarang coba ini ya. Coba Sanja ya. Sanja. What is uh, kalau mata kuliah uh, mata kuliah, sorry. Mata pelajaran olahraga di tempat Sanza itu disebutnya apa di sekolahnya Sanza? PJOK. PJOK, oke. Okay. What is PJOK? Coba di PJOK itu ngomongin apa aja? Materi-materinya, mister. Ya, materi-materinya jadi materi-materinya itu apa aja tadi? Kan, kalau di PKN kan bahasnya materinya ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada moral sama etik. Kalau di olahraga itu mata yang dibahas apa aja, seperti tadi? Yuk, um, bahasa, bahasa Inggrisnya dulu nggak apa-apa. Olahraga senam lantai, oke. Berarti ngomongnya gimnas, ya. Hmm. senam itu bahasa Inggrisnya Gymnastik. oke. Terus. Hmm. jarang olahraga ya, sunset nggak bisa udah lama sudah lama ya. oh ya udah puasa udah jarang olahraga coba apa aja yang pernah dilakuin aja yang di lapangan sekolah apa aja olahraga yang diajarin sama guru tuh apa aja nah, uh... Lari atletik. Lari, bagus. Berarti run. Running. Oke, okay, good. Running. Next. Uh, lompat jauh tuh ada, kan? Lompat jauh, ada. Lompat jauh itu jam. Long jam, bilangnya. Long jam. Yeah. Oke, okay, terus. Berenang. Oke, okay. berenang bahasa Inggrisnya apa? Swim. Swim, bagus. Swimming berarti ya. Swimming, pakai pakai ini ya, pakai ing. Terus, apa lagi? Satu lagi aja. Ini yang satu-satu ya. Ada yang berkelompok gak? E, ini Yang apa? olahraganya berkelompok. Misalkan main sepak bola atau apa gitu. Yang kelompokan. Kalau ini kan satu-satu ya. Lari kan satu orang. Lompat ini satu orang. Yang yang kelompokan gitu. Ada enggak? Bola voli. Bola voli. Good. Bahasa Inggrisnya apa? Voli? Voli? Voli? Voli. Voli volley. ball. Volleyball. Bagus. Bola vo, bola voli. Nah, berarti kalau ditanya gini, saya Mas Bakti ulang lagi ya. Berarti kalau ada orang yang nanya gini ke ke Sanja What is PJOK? Jawabannya apa? PJOK PJOKA. talks about gymnastic, running long long jump, swimming and volleyball. Bagus Sanza. Good ya, perfect. Nah, seperti itu ya. Jadi, Mas masuk Mas waktu itu hari ini supaya kalian itu bisa menjelaskan mata pelajaran kalian kepada Uh, teman-temannya atau misalkan kalau ditanya atau misalkan ada ada bule gitu ya nanti uh, siapa tahu kalian apa liburan ke Borobudur atau liburan ke Dufan, ketemu sama bule ditanya akrab gitu kamu PJOK itu apa gitu What is PJOK? Jawabannya seperti ini PJOK Talks about Gymnastic, Running, Long, uh, long Jump, Swimming and Volleyball. Begini ya, oke okay. okay, bagus Sanja. Nah sekarang ke ini ya uh, Raihana ya. Rehana, uh, kalau pelajaran seni di tempat Rehana itu disebutnya apa? SBK, mister. Apa? SBK. SBK. Oke, okay. berarti kalau ada yang tanya gini. What is SBK? Jawabnya bagaimana? Bah bahasnya apa aja dulu? Apa dulu yang dibahas SBK? Di bahasa Indonesia nah. dulu nggak apa-apa? Musik. Musik, oke. Okay. Musik. Terus? Nari. Nari. Bahasa Inggrisnya apa nari? Ayo teman-teman. Dancer. Dance, ya. dance. Dance. Kalau dancer itu orangnya, penarinya. Mm -hmm. Tapi kalau narinya itu dance. Ya. Terus? Lain musik Keinan nari. Tangan. Kerajinan tangan. Berarti bahasa Inggrisnya hand. Handcrafting. Handcrafting itu kerajinan, kerajinan tangan. Ya. Terus? Menggambar, Mister. Menggambar? Bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Cara uh, nah teman-teman yang lain juga. Apa menggambar? Draw? draw. Bahasa Inggrisnya draw. depannya dr. Drawing. Good drawing. Drawing itu menggambar. Kalau melukis apa? Bedanya menggambar sama melukis apa? Kalau menggambar itu drawing. Kalau melukis apa? Picture. Picture itu gambar. Painting bagus. Painting. Nah. Beda ya. Kalau drawing itu cuma menggambar. Jadi kalian di buku gambar gambar. Tapi kalau painting itu melukis. Jadi pakai kanvas, terus pakai cat cat minyak gitu ya. Itu namanya paint painting. Beda ya. Jadi kalau nanti ditanya menggambar tuh bahasa Inggris bahasa Inggrisnya apa? bukan painting tapi draw drawing, jangan ketuker ya. soalnya kalau painting itu identik dengan melukis yang pakai cat minyak gitu loh, adik-adik. pakai cat minyak, pakai kanvas itu ya, itu namanya painting. Apalagi satu lagi, Mas, ada nggak lagi enggak? ada, ada musik, dance, handcrafting, drawing, painting, apa lagi? Uh, Ada lagi nggak, teman-teman, yang lain? Nggak ada ya. Oke, berarti bagaimana nih? Kalau Rihanna, kalau ada yang tanya, what is SBK? Jamnya bagaimana? SBK talks about music, dance, hand crafting, driving, and Drawing. painting. Drawing, draw, draw. Drawing and painting. Good, bagus ya. Oke, coba ini terukan Mas Bakti ya. Bukan musik, tapi music. Music, musik, nah, musik gitu ya. Coba diulang lagi ya, Yuk, What is S-PK? Jawabnya gimana? s talks about music, dance, dan bagus, dance. And crafting, drawing, and painting. Oke, okay, bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi, itu bagus, perfect sekali. Nah, jadi... Kalau kalian ditanya sama ininya teman-teman kalian, kalian bisa menjelaskan. Nah ini seperti ini. What is SBK? SBK talks about, ya. Ingat, hati-hati, adik-adik talks about itu artinya membahas atau me mengobrol, mem, apa, me mengulik mulik tentang apa gitu. Kalau bahasanya agak tua banget, mengulik ngulik Intinya membahas gitu ya. Ngobrolin. Nah kalau bahasa bahasa Gaulnya kayak gitu. Ngobrolin uh, musik apa nari kerajinan tangan gambar melukis gitu ya nah sekarang ya coba kita ini ya kita Mas Bakti ini satu pertanyaan tapi buat kalian semua langsung aja nggak nggak usah Mas Bakti ini ya karena ini uh, apa uh, setiap orang beda-beda karena levelnya kan beda-beda di sini ada yang sudah SMP ada masih SD gitu ya coba what is Mat, mat itu artinya apa? Materi? Matematika. Ini singkatan ya. Jadi kalau kalau orang Indonesia itu kan matematika disingkat MTK gitu ya. Itu sama aja. Ini singkatan. Gitu. Jadi kalian nggak usah bingung. Mat itu artinya matematika. Nah, Mas bakti coba tanya ke Didi dulu ya. Didi, matematika itu kalau di tempat Didi, kalau di level Didi, di kelas Didi, di apa? Di tingkatan Didi itu bahas apa aja? Coba. Bahasa apa aja? Membahas apa aja? Matematika. Oh, perkalian. Oke, okay, perkalian. Hmm, pembagian. Pembagian. Oke, okay, uh, coba kita salah satu, satu dulu ya. Kalau pem, pem, uh, pem, perkalian tuh bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Multiplication Nah ini perkalian ya Coba diingat baik-baik ya Multiplication itu artinya Perka perkalian Bahasa Inggrisnya ini apa? Pembagian apa? Distribution Bagus Distribution tahu? Distribution itu artinya Uh, pembagian. Terus apa lagi? Pengurangan apa? Hmm. pengurangan suppression. Suppression. subtraction. Sub oh, subtraction. Fraction. Nah, subtraction. Fraction, subtraction. Apalagi? Oh ya, Didi sama Sanja levelnya ini ya. Uh, apa? Kelas satu-satu ini, maksudnya satu levelnya sama, tingkatan kelasnya sama. Sanja apalagi, Sanja, selain ini? Selain peng, perkalian, pembagian, pengurangan, apalagi? Statistika. Apa? Statistika. Oke, berarti sta, statistik. Statistik, bahasa Inggrisnya ya. Statistik. Silahkan, apalagi yuk. Pecahan. Pecahan. Pecahan itu bahasa Inggrisnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Mas Bakti tanya ke kalian dulu. Bahasa Inggrisnya adalah fra fraction. Fraction itu artinya apa? Pecah, pecahan. Jadi bilangan pecahan itu loh ya. 1 satu, satu satu per 4 dikali 1 per 5 gitu. Itu namanya fra fraction. Jadi di, ada, pe, ada pembilang, ada apa? Pe, penyebut. Nah, itu namanya fraction. Apalagi terus nggak apa-apa. Ini kalian belajar bahasa Inggris ya dalam konteks matematika. Coba. Diajarin ini enggak? Diajarin apa? Kotak-kotak gitu enggak? Kotak-kotak bulat-bulat. Itu namanya apa? bangun datar nah itu namanya kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya itu kalau yang membahas bilangan tuh bahasa Inggrisnya apa ada uh, sebutannya apa ada yang tahu nggak kalau membahas bilangan esok bilang sorry bukan bilangan kayak lingkaran kotak persegi ngitung apa ngitung bawahnya apa ngitung apa ngitung luasnya dan sebagainya itu bahasanya apa? Rayhana tahu nggak? Rayhana udah ini. Trigonometri. -gonome -tri Trigonometri. Trigonometri itu membahas itu loh, adik-adik, Didi sama Sanja, itu membahas yang kalau ada lingkaran itu luasnya berapa, kalau ada kalau ada persegi itu apa eh, tingginya berapa? luasnya apa lebarnya berapa itu itu namanya trigono trigonometri ya, ingat-ingat -ingat ya trigonometri itu membahas tentang itu bangun itu bangun bangun datar itu ya trigonometri namanya ya jadi kalau kalian nanti mau mau apa mau ini mau ujian sekolah nanti kalau kurang mas uh, ditanya gurunya uh, kalian yang belum paham apa jawab itu bu apa Bangun datar, berarti kalian juga boleh menyebutnya trigono, trigonometri, sama ya. ya pokoknya, trigonometri itu membahas apa uh, itu yang yang bilangan datar, itu ya. Bangun-bangun uh, datar itu ya, nanti ada banyak lagi. Nah, sekarang uh, ini ya, ini dari didik sama Sanja ya, karena tadi didik sama Sanja tuh levelnya sama. Nah, sekarang saya tanya Mbak Reina, Mbak Reina, apalagi Mbak, kalau di kelas levelnya atas logaritma Logaritma. Cep bagus. Terus eksponen sin cos sin cos tangan, ya. Terus sin cos tan namanya. Sin cos sin tan. Sin tan tuh ada lagi ya. Fungsi kuatnya. MC kuadrat, oke. Okay. Bilangnya ini aja ya, MC kuadrat itu masuknya masih singkos tangan ya. Bentar ya, tulisannya Mas Bakti, perbaiki logaritmen. Nah, kayak gini ya. Oke, okay. nah ini ya, coba. Berarti kalau di Mas Bakti tanya kayak ini ya. Kalian boleh milih salah satu salah. Jadi kalau, kalau di tempat Raihana kan uh, sudah sampai yang seperti ini ya. Tapi kalau di Didi kan baru, baru sampai mana Didi? Didi diajarin trigonometri enggak Diajarin. Diajarin ya. Berarti gimana jawabnya? What is math? Jawabnya bagaimana? Math atau mathematics? Math talks about. Ya, bagus. Multi. multiplic Multipli ke multiplication bagus distribution bagus terus subtraction subtraction sta statistik Statik, bagus fraction, fraction fraction fraction and trigonometry oke okay, bagus ya karena uh, apa uh, apa itu uh, Uh, jadi belum diajarkan ini. Tak apa-apa karena memang ini nanti kalau kalian sudah sudah ini sudah SMP SMA. Oke, okay. eh uh, Sanja What is math? Kalau Sanja ditanya, what is math? Mathematics. Siapnya gimana? Math. Talks about... Multiplication, coba tirukan bareng-bareng yuk. Multiplication. Multiplication. Uh, multiplication. Ya, coba yuk lanjut. Distribution, subtraction. Subtraction. Subtraction. Subtraction. Statistic and fraction. Oke, okay. coba yuk dari depan yuk. Mas Bakti tanya lagi ya. What is math? Jawabnya bagaimana? Math talks about multiplication, multiplication distribution, distribution, subtraction, addition, and, subtraction, okay, and trigonometry. Kalau Sanja, udah diajarin trigonometri belum? Sudah ya? Atau belum? Um. Belum. Oh ya, belum nggak apa-apa. Ya, itu ya. Jadi levelnya itu beda-beda. Makanya Mas Bakti uh, ini pilih apa yang kalian sudah bahas aja di kelas intinya trigonometri itu bilangan datar itu ya jadi nyari luas nyari nyari apa nyari nyari panjangnya nyari panjangnya sisi terus dan dan seterusnya itu namanya trigono trigonometri jadi ada apa uh, uh, pi itu ya pi yang buat nyari apa luas rumus-rumus pi itu yang nyari, nyari apa lingkaran dan sebagainya buat segitiga buat lingkaran apa uh, Pita, rumus pitagoras tahu ya pitagoras itu bahasnya trigono Trigonometri, trigonometri. Ya. oke. Okay, lanjutnya, sekarang Raihana ya. Barahan ini sudah, levelnya sudah tinggi, jadi silakan, Mbak, coba apa aja. Yuk. What is math? Coba, math talks about trigonometri, logaritma, good, sin, and sin, constant. Oke, okay. sin, constant, sin, constant, sin. Kostan, nah, good ya. Sin kostan itu, ya, itu ya, Mbak Raina tahu. Pokoknya intinya, dia itu apa jumlah uh, matematika yang ini, apa matematika tingkat tinggi ya? Jadi, ada rumusnya nanti. Ada adik nanti, kalau kalian lihat di kalkulator kalian, ada tulisan sin kostan itu, berarti rumusnya itu ya. Nanti, kalau sudah gede, diajarin. Ya. Sekarang kayaknya jangan dulu, nanti pusing ya. Mbak Rehana, Mbak Rehana aja, saya, saya yakin pusing ya, be belajar ini. Nah, ini ya, adik-adik ya, jadi. Kalau kalian ditanya pelajaran kalian ditanya itu ngomongin apa sih gitu, ada bule yang nggak bisa gitu ya, itu ngomongin apa sih? Nah, itu jawabnya kayak gini, dijelaskan. Tadi ada pakai talks, talks about. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Nah, what is uh, bahasa Indonesia? Nah kalau di bahasa Indonesia itu diajarin apa aja gitu ya. Coba ya satu orang ini satu saya mas bagi kasih waktu dua menit coba di di ini diingat-ingat kira-kira di di belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia itu kalian diajari apa aja kemudian ditulis ininya nggak di, nggak usah ditulis di ini ya di apa nggak tulis nggak nggak usah ditulis di kolom chat di apa di ini aja dicoret-coretan aja kira-kira kalau pelajaran bahasa Indonesia itu diajarin apa aja kemudian nanti kita cari bahasa Inggrisnya bareng-bareng jadi saya harap Didi sama uh, Sanja sama Rehana beda-beda ya. Karena kan kalian kurikulumnya beda-beda. Ada yang pakai kurikulum 2013, ada yang pakai kurikulum mandiri dan sebagainya. Ditambah lagi ada levelnya berbeda. Sanja sama Didi walaupun kalian satu masih elementary school, tapi kan tingkatannya berbeda. Rehana juga apalagi Raihana sudah sudah SMA gitu ya. Jadi uh, kalau di sekolah kalian, bahasa Indonesia itu apa aja? Coba diingat-ingat ya. Nanti kita inggriskan bareng-bareng, kemudian ini apa? Kemudian kita uh, buat ini, buat penjelasan seperti tadi ya. Oke, okay, Mas Bakti tinggal dulu ya. Sebentar ya, ingat ingat kalau belajar bahasa Indonesia itu kan ada contoh ya. Ini contoh Mas Bakti ya, diajarin cara apa, membaca, diajarin cara membuat puisi. Puisi, Puisi dan sebagainya. Coba di ini. Teks, eksplanasi. Nah, ditulis bawahnya. Ses Sebanyak mungkin. Di kolom mungkin. chat, Mister. Gak usah di kolom chat. Di ini aja. Apa di, uh, coret-coretan aja. Kemudian nanti Mas bakti tanya satu-satu. Kemudian inggriskan bareng-bareng, gitu ya. Ya ingat ya, kalian levelnya berbeda. Raihana pasti kalau di bahasa bahasa Indonesia mungkin sudah sudah nyari ide pokok dan sebagainya kan. Nah, coba, nggak apa-apa. Ditulis aja dulu. Mas Bakti tinggal dulu ya, ditulis di coret-coretan aja. Nanti kita sebutkan bareng-bareng di uh, ini, uh, apa di, di setelah ini ya, jangan ditulis di kolom chat. Oke, okay. Mas Bakti tinggal dulu sebentar. Mas Bakti uh, ini dulu siap, uh, apa uh, benerin ini dulu? <laughs> apa uh, rapin kamar sebentar, nanti dua menit ya. Kita gabung lagi. Yuk. Oke, okay, coba uh, Didi, Didik. Didik, what is bahasa Indonesia? Kalau tempat Didik apa aja, Di? Bahasa Indonesia itu bahasa apa aja? Ini versinya Didik ya. Oke. Okay. Apa, Didik? Ada ide pokok. Ide pokok, oke. Okay. Predikat. Predikat, oke okay. bahas predikat. Apa lagi? Deskripsi. Apa? Oh? Deskripsi. Deskripsi, oke. Okay teks persuasi Oke berarti jenis teks ya jenis teks ya ya kan ada deskripsi ya. ada persuasi ada narasi itu, itu namanya jenis jenis ya. teks Oke apalagi terus hmm. apa lagi ya terus sama itu apa S oh, berarti sentence kredita. kalimat Oke, berarti kalimat ya itu namanya membahas sentence ya sent uh, kalimat membahas kalimat hmm. oke berarti bagaimana nih coba puisi uh, adek -adek, ada lagi didi ada lagi puisi puisi oke okay. puisi terus apa lagi rasa sama rasa rasa oke okay, ya ini ya Coba Adik-adik ya, perhatikan. Berarti ide pokok bahasa Inggrisnya adalah main idea. Main idea. Nah, ide pokok ini dia maksudnya apa? Mencari atau membuat? Mencari. Mencari. Berarti finding main main idea. Kemudian ada kalimat bahasa Inggrisnya apa? Masih ingat nggak? Send. Send. Send. Apa? Send. Sen. Kalimat ya? Ya, kalimat bahasa Inggrisnya apa? set Ini loh. Ditulis Mas Wartinya loh. Bacanya bagaimana? Sen. Sen. Sentence. Sentence. Sentence itu artinya kalimat. Kemudian, type, type of, of text. Jenis-jenis dari text. Dari bacaan, kemudian pu puisi itu bahasa Inggrisnya poem, ya, poem, bilangnya poem. Ya, kemudian ada rasa. Rasa itu bahasa Inggrisnya phrase. Ya. Phrase. Oke, okay. coba. Berarti kalau Mas Bagi tanya ke Didi, Didi, what is bahasa Indonesia? Jawabnya bagaimana? Bahasa Indonesia talks about finding main ide idea. idea idea sentence types of text form parse and and parse phrase bukan phrase. Phrase. Phrase. Phrase. phrase ingat ada adek, adek ingat gak kalau PH itu dibacanya apa masih ingat gak phrase bukan PH itu dibacanya apa F F, F. bagus F. jadi bukan pras tapi phrase Yeah, PH karena PH dia, dibiasakan ya ini kesalahan orang Indonesia yang sampai dewasa gitu kalian masih kecil jadi kalian masih tahu gitu ya uh, bisa nanti bisa jadi ini pelajaran kalian kalau PH itu dibacanya F ya bacanya ini bagaimana? Faun bagus ya karena PH itu dibaca F jadi kalau ada ayah kalian ibu kalian atau keluarga kalian, atau bahkan guru kalian, bilangnya pun itu salah karena pH itu dibacanya F. Ya. Itu dibiasakan ya nanti, supaya kalian bisa membeda, uh, supaya ngomong bahasa Inggrisnya itu biar gampang. Ya. Oke, okay. coba diulang lagi yuk. Mas, bagiannya buat IS bahasa Indonesia, jawabnya apa? In bahasa Indonesia, talk, talk about. Yeah. Finding ide idea idea idea idea idea idea, idea. idea. idea. oke okay. coba ulang ben. lagi ulang lagi ya what is bahasa Indonesia bahasa Indonesia talks about finding finding main. Finding. finding main idea sentence types of text Om, um, race n kalau udah diakhirkan n, ada n-nya n, n race race Ingat, ingat fadidi pH dibacanya f bukan p didi ya yeah. dibiasakan ya dibiasakan semuanya ya adek-adek ya semuanya kalian masih muda jangan sampai ini ke bawah nanti sudah sudah besar intinya pH itu dibaca f ya oke okay. ulang satu lagi didi ya masih belum lancar what is bahasa indonesia Bahasa in, bahasa Indonesia talks about fin, finding, finding, finding, finding. men Ulang lagi, ulang lagi. Sampai perfect. What is Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia talks about finding, man, ID, idea, Indonesia, sentence, types of text, home, phrase. Oke, okay. silakan diri ya. Tadi yang catetannya itu di Inggriskan coba nah sama dengan apa ide pokok itu bahasa Inggrisnya main idea kalimat itu sentence type of text silahkan ditulis ini ya, ya baik itu. dicari ya oke nah sekarang sambil ini sambil uh, uh, apa uh, didik nyatet saya ke ini ya Sanja ya halo Sanja ya, Mister oke Sanja kalau di tempatnya Sanja itu kalau bahasa Indonesia apa selain ini ya selain yang disebutkan oleh ini uh, apa Didi ada lagi nggak nambah lagi nggak paragraf paragraf bagus ya paragraf terus apa lagi jenis-jenis surat oke okay, type of apa naudzir type of le? Hmm. surat itu bahasa inggrisnya apa le? letter letter Type of letter. Ya, terus, selanjutnya. Merangkum. Merangkum berarti summary. Terus, bagus. Ayo. Membuat pertanyaan. Oke, okay, making. Pertanyaan tuh apa? Ayo, ada deh. Pertanyaan tuh apa? Apa pertanyaan? Ada yang lain nggak? Ada yang ah, yang bisa nggak selain ini, Sanja? Sanja dibantu coba sama temen-temennya lain. Pertanyaan tuh bahasa Inggrisnya apa? Question. Question. Question. Bagus. Ada lagi, Sanja? Kalau sudah, coba, Sanja Mas Bakri tanya. What is Bahasa Indonesia? jawabnya apa? Bahasa Indonesia talks about... Coba, yang pakai punyanya Didi juga nggak apa-apa kalau ada. ya Jadi, gabungan digabung juga nggak apa-apa kalau memang memang ada. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Silakan yuk. What oh. is Bahasa Indonesia? pa bahasa Indonesia bahasa Indonesia talks about talks about paragraph oke okay, paragraph type types ya ya yeah, types bagus types of types of letter Mister, bagus summary making And. And... and making question, oke, okay, good ya. Jadi seperti itu ya, jadi beda-beda. Uh, makanya di kelas kalian beda-beda kan, makanya Mas Bakti tanya gitu. Jadi kalau di kelasnya, kalau di kelasnya Didi, pelajaran Bahasa Indonesia itu membahas ini yang atas ini, tapi kalau pelajarannya Sanja, Bahasa Indonesia itu membahas Membahas yang bawah ini. Ingat ya, types itu artinya apa? Ti, tipe, ya, types ya, kalau tipe. Tipe-tipe ini, tipe-tipe misalkan tipe-tipe rumah, berarti types of house. Tipe-tipe gitu ya. rumah, kalau tipe-tipe sekolah, berarti bagaimana bahasa Inggris ya? Types of, of school. Nah, type of school gitu ya. Jadi, types itu artinya tipe. Nah, ada pertanyaan, didik sama Sanja? Tidak ada, Mister. Next time itu ya, nanti kalau ditanya seperti itu. Jadi dijelaskannya, ngomongnya pakai talks, talks about. Nah, sekarang ini ke Mbak Raihana, karena Mbak Raihana ini terakhir. Coba Mbak Raihana, kalau di tempat Mbak Raihana, bahasa Indonesia itu bahasnya apa aja? Um, observasi. Observasi, oke. Okay. Ini Obser kita, ini dulu ya. Coba sebentar ya, kalau second. Seperti ini dulu. Okay. Observasi. Terus apa lagi yuk? nah ini supaya kalian nah adik-adik supaya kalian tahu ya gara-gara nanti kalau sudah sudah apa sudah besar tuh bahasa Indonesia tuh bahasnya apa aja observasi terus apa lagi teks eksposisi eksposisi oke terus apa lagi ada teks lain nggak mbak teks anekdot oke berarti tetap ngomongnya apa type of type of text jenis jenis teks ya. oke selanjutnya yuk debat Debat oke, okay, bagus, oh, bagus nih. Sekolahnya bagus, diajarin debat terus. Diajarin ini enggak? Diajarin baca puisi atau apa gitu? Menulis puisi, diajarin oh. enggak? Diajarin oh? SMA belum, Mister, tapi kalau SMP iya. Oh, oh, SMA udah nggak lagi. Kalau diajarin ini nggak? Baca, baca narasi enggak, atau baca novel nggak? atau apa gitu nggak? Enggak, Mister. Oke, oke, berarti ini ya, karena memang ya, sekolah beda-beda ya, kurikulumnya kan beda-beda. Makanya, pelajarannya itu bisa beda-beda. Apalagi coba, masih ada nggak? Coba diinget-inget, Pak Hana. Ada jenis teks, asuransi, debat, siapa lagi? Diajarin ini apa? Uh, apa itu uh, makna konotasi, denotasi? Udah diajarin, baru Mister. Itu SMP loh kayaknya ya. SMP ya. Makna konotasi-dinotasi ya. Makna makna kias itu loh. Makna ya, ya. kias. Nah, oke. Okay. Berarti ini aja? Cuma tiga ini aja? Iya, mister. Oke, okay, berarti bagaimana? What is Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia talks What? about... Nah, observation. observasi bahasa Inggrisnya apa? Observation. Oke, okay, bagus. Type of text. And the and the debate. Nah, coba Adik-adik ya, kalau bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya gini. Debate. Coba tirukan Mas Bakti semua yuk. Debate. Debate. debate. Coba ulang lagi. Debate. Debate. Bukan bat ya. Debate, bit, debate. Debate. Bukan bat, bit, debate Debate di debate. Oke, Mas Bakti tulis aja ya, di debate. Nah. Debate. Ini bacanya e ya, bukan e. Eh. Coba debate. Di debate. Bukan per, debate, bait, Ini e e bukan e, a. Debate. Debate. Nah, debate, pakai toh ya. Dibet. Dibet. Ini ya. Nah, debate itu artinya de debat. Nah, coba ada adik yuk, coba Sanja yuk, debate. Sanja yuk, debate. Halo Sanja? Oke, Sanja mungkin ini ya. Oke, Didi yuk, debate. Debate. Nah, bagus ya, oke seperti itu ya. Debate itu artinya debat. Jadi kalau kalian nanti ngomongin apa aja, kalian bisa menjelaskan. Nah, itu aja ya untuk hari ini ya. Nanti... Uh, saya nggak tahu minggu depan kalian pengen belajar apa tidak karena sudah menjelang Lebaran. Kalaupun masih nanti di Mas Bakti dikabarin ya. Nanti sepertinya masih ya. Cuma kalau kalian pengen libur juga nggak apa-apa gitu. Karena kan memang sudah mendekati Lebaran. Siapa tahu ada yang sudah libur gitu dan pengen belajarnya pengen libur nggak apa-apa. Nanti dikabarin aja pokoknya. Dibahas orang tua murid silakan bahas di grup ya. Oke uh, gitu aja adik-adik. Kita lanjut pertemuan selanjutnya ya nanti dengan buku baru untuk. Eh, gini aja mungkin lebih enak kalau misalkan minggu depan mau libur. Berarti ya, Sabtu ada, tapi kalau kalau masih pengen ini, masih pengen minggu depan masih ada. Berarti ya, Sabtu nggak perlu ada kelas karena sudah dua kali ya minggu ini. Ya, gitu aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng deh di, di kelas soalnya. Ya, kalau bulan puasa itu memang jadwalnya masih, masih harus ini, harus menyesuaikan gitu ya. Oke. Okay? Mas Bakti tutup pertemuan hari ini. Intinya, adik-adik, kalau kalian ingin menjelaskan bicara tentang apa segala macam, gunakanlah kata ini "talks about", artinya membahas. Jadi, kalau nanti ditanya, "loh, kamu ada pelajaran pelajaran apa?" misalkan ada pelajaran bahasa agama Islam. Agama Islam, buat is agama Islam ada bule kan ya? nggak tahu ya, bahasa agama Islam itu apa? jawabnya. Agama Islam talks about bla bla bla, gitu ya. Oke, okay. thank you, adik-adik sudah join. Sanja, Raihana Didi, selamat berpuasa, jangan batal ya, tinggal dikit lagi. Nanti kita ketemu hari Sabtu atau Minggu depan, ya tergantung ya. Nanti kita bahas dulu. Oke, okay. Sel uh, adik-adik, uh, selamat ujian Didi, jangan ini, uh, fokus ya, nggak usah, nggak usah ini. Uh, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop awesome.